Halo semuanya, kembali lagi di channel Milahaki Untuk kali ini, saya akan menceritakan kisah Black Dragon Tapi sebelum saya menceritakan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Oke, mari kita mulai menceritakan kisahnya Di dunia oriental, penuh kehidupan, Great Dragon prasejarah dan kuat melindungi seluruh benua, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan baik di dalam surga yang penuh kebebasan ini. Di malam berbintang, sebuah meteorit melesat melintasi langit, dan Great Dragon di altar naga tiba-tiba merasa tidak nyaman. Black Dragon muncul di dunia dan suaranya mengguncangkan seluruh dunia. Pergantian tahun telah membawa pembalas dalam dalam ramalan. Dan Kadiare Perlen akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di area terlarang, terpencil Dragon Soul River Scale yang telah disegel selama ribuan tahun lamanya akhirnya menarik perhatian dewa reinkarnasi. Ingatan tentang kehidupan masa lalu dan takdir dari kehidupan ini bagaikan mimpi yang terus mengalir di dalam benak Chong dan sejumlah besar kekuatan mulai mengalir melalui tubuhnya. Kemudian Chong membuka matanya secara perlahan. Dia telah mengingat kehidupan sebelumnya dan mulai mengambil kembali kekuatannya sendiri secara bertahap. Kekuatan yang berasal dari River scale terus memancar. Sambil menyerap kekuatan yang didambakan ini, dan konservatisme dari gurunya. Kebodohan dan kepengecutan dari murid mudanya, dan kemudian ancaman tersembunyi di balik era yang terlihat damai ini. Dia tidak dapat menahan tawa. Lebih dari 10 tahun berlalu, Kadia yang tidak tumbuh lebih kuat di bawah kepemimpinan dari Great Dragon. Apa yang telah bangkit dari Sultan Abyss? dan kekuatan jahat yang pulih akan menyalakan api peperangan. Dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang dapat terjadi kapan saja, kadia Perlen yang selalu bertumpu pada kemenangannya begitu kecil dan penuh bahaya. Chong berjalan menaiki tangga altar langkah demi langkah dan dengan setiap langkah, kekuatannya semakin kuat. River Scale secara bertahap melahap tubuh Chong, tetapi ia tidak memperlihatkan rasa takut. Sebaliknya, ia menikmati rasa sakit dan siksaan. Meskipun ia mengetahui dengan jelas bahwa Black Dragon kuno yang terdapat di dalam River scale akan mengendalikan kesadarannya. Dengan menjadi satu dengan River scale, tubuh Chong menjadi bermutasi. Scale telah menusuk dagingnya dan tumbuh tidak terkendali. Chong merasa penampilannya berubah secara perlahan. Tetapi, Dua kekuatan di tubuhnya masih belum dapat digabungkan dengan lancar. Rasa sakit yang meningkat hampir menghancurkan tubuh Chong dan kesadarannya telah terkikis oleh River Scale dan memudar. Tetapi Chong masih bersikeras. Dia mengetahui kelemahannya sebentar lagi akan menghilang. Dalam rasa sakit secara terus-menerus, Chong mulai kehilangan kesadarannya dan kekuatan yang mengalir membuat area terlarang Dragon Soul menjadi reruntuhan. Pada saat ini, atas nama Great Dragon, para kesatria oriental yang datang untuk menghentikan Chong juga telah tiba di area terlarang Dragon Soul. Sekarang, semua orang mengetahui bahwa jika Black Dragon tidak dihentikan dari kebangkitan, Kadia Riverland akan menghadapi bencana yang tak terhindarkan. Namun, Lou Yi yang bersembunyi untuk menyergap, menggunakan lingkaran Lo Yin yang untuk menjebak jilong dan yang lainnya hanya tangwanwan yang lolos dari lingkaran tersebut karena gerakan tubuhnya yang lincah chong akan sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran black dragon dalam sisik terbalik dan jatuh ke dalam kegilaan pada saat kritis ini tangwanwan mengeluarkan kenang-kenangan yang pernah menjadi milik chong yang merupakan roh primordial dengan kilau redup, Wanwan tidak pernah meragukan sifat alami Chong. Dia memercayai sepenuhnya bahwa Chong bukanlah orang jahat dan kejam seperti yang semua orang pikirkan, dan pikirannya telah dilahap oleh River Scale. Selama roh primordial kembali, Chong dapat berubah kembali seperti semula. Dia berlari menuju Chong yang berada di luar kendali dan gila, membawa roh primordial dan memasukkannya ke dalam tubuh Chong. Setelah cahaya yang kuat, Chong telah menghentikan kehancuran kegilaan tersebut. Dia mulai memulihkan kewarasannya dan juga mengenali Tang Wanwan -wan yang telah dewasa. Chong menoleh kepada Wanwan -wan yang menatap dirinya dengan penuh harap. Pandangan yang rumit muncul di matanya. Yang mengejutkan semua orang, Chong tidak mengeluarkan River Scale dari tubuhnya setelah memulihkan akal sehatnya. Tapi sepenuhnya menggabungkan roh primordial dengan scale tersebut. Setelah akal sehatnya kembali, Chong tidak hanya telah mencegah Black Dragon Kuno dari melahap kesadarannya sendiri dan menguasai semua kekuatan River Scale, tapi juga dapat mengubah antara dua bentuk naga dan manusia dan menjadi fierce dragon yang sesungguhnya. Semua ini sebenarnya bagian dari rencananya. Dia mengambil keuntungan dari kebaikan hati dan kesederhanaan Wanwan -wan untuk membiarkannya memberikan roh primordial yang dapat menentukan nasibnya. Dan saat ini, dia dapat menyelesaikan semua rencananya dengan memanfaatkan kepercayaan Wanwan -wan dengan tidak meragukan dirinya. River scale kembali dan Black Dragon pun telah kembali. Dia tidak lagi memiliki kelemahan dan mendirikan hegemoni adalah satu-satunya tujuan baginya Cong terbang ke langit dalam bentuk Black Dragon Melihat ke bawah memadangi negeri kuno ini Dia ingin mengubah semua peraturan yang sudah kuno Dan membuat kadiri Ripetland menjadi kuat dan kaya Lauji menatap marah Black Dragon yang terbang di langit Dia mengetahui bahwa keinginan lamanya Akhirnya terwujud dan era baru akan segera tiba Dunia hanya akan mengingat nama orang-orang yang kuat dan tidak akan mempertanyakan keinginannya yang sesungguhnya. Dia akan menaklukkan setiap negeri, Ikadia Riverland, dan menantikan pertarungan terakhir dengan Great Dragon. Nah, itulah dia kisah dari Black Dragon. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye. Salam Haki. fight my brethren some first blood you have slain an enemy <laughs> <laughs> <laughs> there is no way to There of us. <sighs> Didn't think I'd fight my God. Oh, nonsense. Dragon Altar is there. the hero of hate. Think I'd fight my brethren some day. Doubt my intentions as you please. Only the victor will be remembered. Give me a break or you'll